Kita lihat dalamnya dari rumah di Sentuari, come on! Halo sobat Roma 21 Puluh ini saya perjalanan ke arah Sentul ya, ini on the way ke daerah Sentul ini kita lihat nih uh, Sentul itu bagus banget Sobat Roma 21 uh, kayak di pegunungan gitu, kanan kiri ada apa namanya, uh, tanaman, tanaman cemara. nah kita mau lunch bareng dengan salah satu broker di daerah Sentul Nah, nanti kita juga akan sempatkan Mampir ke project partner kita Ya, project yang namanya Santuari ya nah, projectnya bagus banget ini nanti Kita akan review di uh, Perumahan Santuari Di daerah Sentul Daerah Sentul ini sebenarnya Cocok untuk para pebisnis yang Kerjanya di Jakarta ya Ya, jarak tempohnya menurut saya Dari sini ke Jakarta itu 20-30 menit bawa kendaraan sendiri dan cukup nuansa pegunungan sejuk gitu nyaman untuk undian para pebisnis ikutin terus review kita seputar real estate, mortgage, dan reator di Indonesia salam properti rumah 21 sekarang kita sudah sampai ke apa namanya tadi? Taman Budaya. Ah, kita sudah sampai ke Taman Budaya. Ayo kita menuju ke tempat makan kita. Sekarang kita review project Sanctuary Collection. Halo sobat rumah 21 saya sekarang sudah ada di show unitnya sentuari di klaster Newton ini saya lagi di lantai kedua ya uh, lagi nyoba untuk mereview unitnya uh, nanti sobat rumah 21 akan kita ajak keliling untuk lihat lihat uh, top nih show unitnya daripada uh, sentuari kalau tertarik dengan rumah di kawasan Sentul ya Kawasannya luar biasa dengan muasa pegunungan ya Kayak di puncak Hubungin kami ya Sobat Rumah 21 Ayo kita lihat Dalamnya dari rumah di Sentuari, Come on Cek show unitnya bersama kami.